Habibi Rabbil Marbub Al Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba birahmatillah adada ma fi ilmi Allah Salatan wa sallaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu bihalana futuhal arifin Wa biha fid din Wa ala alihi wa Allahumma salli wa sallim habibil mahbub Habibi rabbil marbub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bisa duduk lagi Sama-sama cari il ilmu Walaupun hujan turun dari siang Sebagian wilayah ada yang deres, sebagian ada yang gri, grimis, sebagian ada yang gak jelas. Ya dibilang grimis ya rada rengket, dibilang deres nyatanya grimis. Tapi terlepas dari semua itu alhamdulillah kita bisa istiqomah duduk bersama-sama cari ilmu. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Mudah-mudahan menjadi jalan ke surga untuk semuanya. Amin Allahumma, amin. Jalan ke surga, salah, -salah. Dengan, dengan cara duduk di majelis ilmu. Duduk saja, itu sudah jalan ke surga. Masih ingat kisahnya tentang malaikat yang ditanya sama Allah Ta'ala, dari mana? Dari sekelompok orang yang berzikir hadirnya panjang itu, hadirnya panjang. Di ujung hadir Allah berkata pada para malaikat, saksikanlah bahwasanya Aku telah mengampuni mereka semua. Saksikanlah bahwasanya Aku telah mengampuni mereka semua. Nah, malaikat disuruh jadi saksi. Gak berani kalau salah, karena kalau salah urusannya langsung dengan Allah Subhanahu. Taala, Maka malaikat meminta kejelasan Dari kalimat Allah saksikanlah aku sudah ampuni mereka semua Malaikat pun berkata Fihim fulanun laisa minhum Di tengah-tengah orang-orang yang engkau ampuni tadi ya Allah Ada satu orang fulan laisa minhum bukan dari kelompok mereka, bukan dari kumpulan mereka, bukan dari bagian orang-orang yang ikut zikir tadi, yang minta surga berlindung dari neraka, bukan. Inna maja dia datang hanya karena ada kepentingan terhadap seseorang yang ada di majelis itu. Ya, inna majakah Kalau zaman sekarang, mungkin ya pas kok naik mobil kebelet, tahu kebelet bahasa Indonesia. Kebelet itu apa? Sudah tidak kuat menahan sesuatu. Betul, namanya kebelet. Nah, yang, yang gak bisa ditahan itu adalah sesuatu yang kalau kita ngomongin saja enggak enak, maka dia lewat ada masjid. Lewat ada Mas masjid langsung parkir. Langsung parkir. Setelah itu dia masuk ke toilet melangsungkan hajatnya. Selesai mau keluar sungkan kalau cuman masuk kemudian keluar. Lawang ada pengajian. Maka dia duduk sebentar. Ya duduk sebentar. Hajatnya bukan pengajian. Hajatnya pantes-pantesan. Ya, pantas, pantesan Lewong saya numpang ke toilet, masa langsung jalan biar enggak menyolok, duduk sebentar. Gak ada niat ikut pengajian, gak ada niat ikut zikir, gak ada niat mau mendengarkan, penga pengajian, Inna nama jali hajah, contohnya seperti itu. Atau mungkin mau keluar makan sama temennya. Temennya detail pun, nanti malam jadi ndak kita hangout. Betul, bahasanya hangout hang ya, jadi hangout hang out. Jadi, Bro, jam berapa? Ya, nanti jam 10 kita ngopi bareng. Jam 10 ngopi bareng di mana? Wah, dekat perapatan. Jemput aku ya. Di mana? Tempat biasanya. Jumat malam Sabtu biasanya Majlis ar Rupanya temennya ini ahli pengajian. Jemput aku ya jam 10. Karena jam sepuluh majelisnya sudah selesai. Ternyata jam sepuluh ke majelis ar belum selesai. Nunggu di luar kelamaan nggak enak. Berusaha ma masuk duduk di belakang. Jangan kalau ada yang datang telat duduk di belakang terus bawa lirik loh ya. Duduk di belakang. Ngapain? Ikut pengajian enggak? Bahkan WA temannya suemen. Iya, kok lama pak banget. Atau suami jemput istrinya karena istrinya ahli pengajian, suaminya belas Gak doyan pengajian. Daripada nunggu di luar kehujanan naik motor, ya udah masuk ke dalam, duduk. Ya, senden. Ayo ke metu. Bahkan WA-nya ke istrinya, "Ayo segera Bu pulang. Inna jaa Atau datang kepentingannya nagih hutang yang ditagir, dicari di rumah, nggak ada nanya sama istrinya, "Di mana suamimu, Majelis ar -Rawdoh. Masya Allah, jadi Majelis ar Arodo, kumpulan orang-orang yang ditagih, <tuk> Jumat lagi ngaji ke sana gitu ya, disamperin masuk ke dalam majelis, dicari, "Oh ada, ternyata posisinya paling depan, Habib Novel bin Muhammad, alaih ditunggu nih Habibnya sampai selesai cerah, ceramah." Nanti bubar ceramah tak takehu, utang. Yang nunggu duduk di tengah. Biar enggak lolos nih habibnya nih ya. Biasanya kalau bareng ngaji langsung melayu, melipir, langsung pergi nih. Ditunggu, dilihat terus. Bahkan saya dengan beliau pandang-pandangan. Waduh, nagih. Contoh nih, ami, misal. Innama ja'alil Hajah datangnya niat nagih utang. Malaikat kan nanya, "Ya Allah, di tengah-tengah mereka ada manusia-manusia modelnya begitu bukan pikir, bukan minta surga bukan berlindung dari neraka ya gitu seperti yang saya contohkan tadi Allah berkata yang itu juga dapat ampunan kenapa? humul kaum orang-orang yang duduknya minta surga duduknya berlindung dari neraka duduknya bahas halal dan haram duduknya cari il, ilmu humul kaum. Mereka adalah satu kaum tersendiri, golongan khusus, ya kelompok khusus. Mereka adalah satu kawanan khusus, kelompok khusus, golongan khusus, kumpulan khusus. La berkat mereka jalisuhum. Siapa yang mau duduk bersamanya, nggak bakal celaka, nggak bakal sengsara. Model cuman numpang lenggah. Numpang du, duduk ikut disertakan dapat ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan kalau orang yang cari ilmu itu akan menuju surganyamu mudah. Orang yang enggak niat cari saja ketularan. Kalau bahasa Indonesia uang dengar. Ada orang jual beli emas, ternyata temen jenengan ini memang dagang emas batangan. Hari itu untungnya 200 juta. Ketika transaksi kok Anda lagi ada di situ di sampingnya? Modalnya apa? Teman duduk konconi gitu. Karena seneng temannya tadi diciprati. Nih, 20 juta buat kamu. Apa ini? Uang dengar. Ya uang dengar. Kalau untuk urusan dunia saja Orang-orang yang dermawan ada uang dengar kepada orang yang gak ikut jual beli, gak ikut bisnis. Modalnya duduk. Ya cuman du, duduk, gak ikut bisnis. Dapat uang dengar. Lantas bagaimana dengan orang yang ikut duduk berdi, apa, sama orang-orang yang diikir. Duduk sama orang-orang yang cari il, ilmu. Allah maha dermawan, Allah maha pengampun. Maka Allah ampuni dia berkat orang-orang yang di zikir berkat orang yang cari il, ilmu ini baru yang duduk bersama lah kira-kira yang zikir gimana yang cari ilmu bagaimana ampunannya banyak sampai turah-turah didum sama orang lain yang gak jelas niatnya ya seperti, seperti itu nah makanya orang yang keluar cari ilmu jalan ke surganya itu mudah siapa yang keluar Menempuh satu jalan untuk mencari ilmu Allah menjadikan jalannya ke surga itu mudah Jalannya ke surga jadi mudah Ini kok dibahas panjang dan lebar Nah kenapa saya membahas bab ini ya Karena kita ada di penghujung bulan Sya'ban Dan insya Allah Jumat depan itu sudah bulan suci Ramadan mudah-mudahan semuanya nyampe Ramadan panjang umur sehat walafiat toat pada Allah ta'ala Amin Allahumma amin dan toatnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya akan membahas satu ayat malam hari ini dan saya siapkan dua kursi di kanan dan di kiri saya Insya Allah nanti mungkin ada tamu kalau tamunya nanti betul-betul diizinkan datang itu dua ulama nanti panjang wajahnya delegen ya karena dua yang akan datang ini adalah Awalnya pelajar, sekarang jadi pengajar Kumpul dengan banyak ulama Banyak memandang wajah orang-orang so, soleh Maka kita yang gak sempat mandang wajah orang-orang soleh Cari wajahnya orang yang pernah mandang wajahnya orang soleh Sawang tawasuli, wuh, ini mungkin pernah lihat fulan, pernah lihat fulan Pernah lihat fulan Itulah manfaatnya kumpul di majelis il ilmu biar kita bisa dapat berkahnya juga ya dapat berkahnya ju, juga ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini kaitannya dengan amalan yang kalau tidak kita lakukan Ramadan kita akan sia-sia kalau tidak kita lakukan Ramadan kita akan sia-sia pertanyaan pengen Ramadannya sukses atau sia-sia pengen dapat Lailatul Qadar atau Laylatul Modar yang mana malam yang celaka atau malam yang bernilai, bernilai ya, Laylatul Qadar yang nilainya luar biasa. Nah, untuk bila, kalau Laylatul yang satu tadi itu yang mengerikan, ya. malam yang bukan dapat rahmat, tapi justru dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerikan, pengen dapat jaminan masuk surga atau jaminan masuk neraka, jaminan masuk surga terhindar dari seksa api neraka makanya Ramadhan itu judulnya Ramadhan Rok ra, mim dot alif nun Rok mim dot alif nun Ramadhan Rok ra, awalnya Rok awalnya huruf Rok ra. awaluhu rahmah mim wa a'usatuhu mim maghfirah wa akhiruhu itu kun nar alif, nun, bil, jannah, dijamin masuk surga. Kalau bahasa Indonesia, Ramadhan, R.A. Rahmat, M.A. Maghfirah, D.H.A.N. dihindarkan ancaman neraka, selesai. Orang Indonesia kan pinter, bab singkat-menyingkat. Ya begitu ulama menjelaskan, dari judulnya Ramadan itu, sudah menjelaskan Ramadan ini, yang masuk ke sana, insya Allah keluar, habis dosanya dijamin masuk surga tentunya syarat dan ketentuan berlaku lah, alangkah ruginya udah dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan puasa jalan, sholat jalan, ngaji jalan, zikir, jalan, cari ilmu jalan tapi ternyata rahmat gak dapat, makfirah ampunan gak dapat pembebasan dari siksa api neraka gak dapat, jaminan masuk surga gak dapat Lailatul Qadar tertolak by system. Ya, reject by system. Ditolak oleh system ATM-nya udah dimasukkan? Ya, jawabannya adalah ATM-nya tidak bisa dipakai karena PIN yang Anda masukkan salah. Kalau tiga kali diulangi bahkan ATM-nya diblo diblokir, bukan nggak ada saldonya, tapi gara-gara salah PIN. Syaratnya PIN-nya harus betul. Bukan gak ada amalnya, dia amal tuh satu Ramadan, dua Ramadan, tiga Ramadan, sampai akhir Ramadan. Bahkan ikut sholat terawih, bukan lagi dua puluh rokaat, sholat tiap malam seratus rokaat. Loh kok bisa lima masjid? Masjid pertama yang paling awal selesai masjid kedua, selesai masjid ketiga, terus sampai yang terakhir sampai subuh. Ya, sahurnya selalu di masjid, Buka di masjid, sahur di masjid, sholat di masjid. Pulangnya duha. Kira-kira saldonya banyak gak ini? Saldo amal solehnya pak Banyak. Tapi gara-gara salah pin, diblokir sama Allah. Gara-gara salah pin, saldonya nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Salah pinnya apa? Dia melakukan satu hal yang sangat terlarang di bulan suci Ramadan. Apakah itu hatinya menyimpan dendam dan bermusuhan kepada muslim yang lain? Musyahid. Orang yang menyimpan dendam dan memusuhi muslim yang yang lain, maka dia diblokir, tidak bisa mendapatkan pahala, rahmat, ampunan, pembebasan dari seksa api neraka, dan juga jaminan masuk surga, dan terkhusus Laylatul Qadar, selesai. Kamu tertolak, baik tem, mohon maaf setelah dicek ternyata hatimu masih membenci muslim yang lain, dendam kepada muslim yang lain, ngeri atau enggak ngeri, ngeri atau enggak ngeri, Bu, dendam enggak sama suaminya, dendam, kurang jelas Bu, Bu, dendam sama suaminya enggak, sama mantannya, Sama tetangganya, sama yang ngutang gak bayar. Nah, sampai di sini jawabannya mulai hilang. Alhamdulillah sama suami gak dendam, sama mantan gak dendam, tetangga gak dendam. Yang utang ngemplang gak bayar, mulai ini. Ini mulai. Saya mau bicarakan kasus-kasus yang ada di masyarakat. Karena dalam kehidupan ini ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari manusia yang lain, oknum-oknum manusia yang lain, betul betul. Ya misal sahabat karib ngutang, terus nggak bayar. Setelah itu dia pergi, ditagih nggak jawab, nomor telepon diganti, bahkan WhatsAppmu diblokir. Pertanyaannya, sebel atau nggak sebel? lah sebel atau gak sebel, marah atau gak marah, wajar tuh gak wajar, wajar, wajar dia didolimi dia mah marah, wajar. Tapi ingat, kalau itu dipelihara, disimpan di dalam ha? hati, didiamkan terus ha? ada, sampai bulan suci Ramadan, hatinya marah, benci, dendam kepada Muslim yang seperti itu, maka diblokir, gak dapat rahmat. Gak dapat maghfirah, gak dapat bebas dari neraka, gak dapat jaminan surga, gak dapat lailatul qadar. Rugi atau gak rugi? Rugi sudah, duit hilang, surganya juga hilang. Nah terus gimana harusnya? Harusnya sederhana saja, tetap takih tapi jangan dibenci. Gampang toh. Yang apa ya? easy Izikoing atau orang ya. Bahasa itu timur apa baratnya itu ya? Izik. Yang mudah memaafkan orang. Urusan hitungan tetap jalan. Assalamualaikum mas. Happy Ramadan. Jok lali dibayar. Nyantai aja gitu loh. Gak usah musuhin orang. Emang gak bisa? Bisa gak? Bisa. Jangan sampai akhirnya gara-gara hutang gak dibayar. Dia nikahkan anaknya tujuh turunan aku diundang. Gak bakal datang. Masya Allah. Amit-amit Masya Allah, sampai cucuknya dibawa-bawa ini Cucuk yang gak punya salah pun dilibat Dilibatkan, ngeri atau gak ngeri? Ngeri, maka gak boleh punya sifat-sifat seperti itu Ramadan harus bersih Hati kita betul-betul mencintai muslim yang lain Menyayangi muslim yang lain Hati kita bisa memaafkan muslim yang lain yang lain, bulan suci roh, Ramadan, kalau bulan yang lain belum bisa Ramadan harus bisa nah, ya toh, tenan toh Betul kan, ganteng-ganteng enggak? Sawangan Ya tapi jangan lupakan aku loh kalau ada yang baru Jangan karena ada yang baru terus kamu lupakan aku Masya Allah Lanjut boleh? Boleh, enggak boleh tetap lanjut Udah grogi aku Sampai dimana tadi? Jangan lupakan daku Kalau ada yang baru gitu Sampai di mana tadi ayo ingat enggak? Hutang, habibnya. Jangan gara-gara hutang, ya. Gara-gara hutang gak dibayar, kemudian akhirnya kita memusuhi yang bersang bersangkutan. Hutang itu kan urusan duit, tinggal ngomong saja. Hutangmu jadi ya, jauh Tapi, yo nyantai, jangan hati memusuhi, karena kalau hati memusuhi, hati membenci, sudah uangnya hilang, kita rugi gak ketulung. Itu ruginya luar, luar biasa. Ini mukodimah. Nah saya akan bahas satu ayat, nanti di kanan dan di kiri saya akan mengomentari cukup banyak insya Allah. Ini kan penutupan majelis sebelum Ramadan, sementara Ramadan kita buka majelis baru. Jadi majelisnya enggak pernah tutup, ya yeah. kalau enggak Ramadan Jumat malam Sabtu, kalau Ramadan tiap ma, malam dan tiap so, sore, utambah nemen, gaspol, bakso numani. Saya kalau ke Malang harus ke bakso beliau. Bakso Numani. Eh, ya, Beb, pernah disukui Beb baksonya? Oh, belum pernah. Masya Allah. Masih ada enggak Beb stoknya Beb? Oh, ada. Ramadan? Malam? Tutup sebulan. Oh, Ramadan tutup sebulan. Jadi enggak bisa ke Malang makan bakso Numani ya. Kecuali pesanan khusus. Nah, yang akan kita bahas adalah ayat yang selalu dibacakan sama banyak korek kau dah urusannya maaf maafkan yaitu surat al-imran mata saya ini udah enggak begitu jelas melihat yang kecil-kecil enggak -kecil, pakai acamata ini ya ayat 133 134 wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ardhu iddat lil muttaqin Al Imran 133 134. Ayat ini kalau kita pahami betul hidup ini enak. Wasari'u perintah dari Allah taala. Dan Allah merintahkannya untuk hal yang enak. Bersegeralah, bersegeralah, untuk apa? Ila makhfiratim mirrabikum Mengambil ampunan dari Tuhan kalian yang udah disiapkan untuk kalian semua Jadi ampunannya udah disiapkan, mau ambil atau ti? tidak? Wajannah, surganya juga udah disiapkan, mau ambil atau tidak? Tidak, yang lebarnya arduha, bukan panjangnya ya, lebarnya Selebar bumi dan langit Tentunya enggak sama dengan bumi dan langit Hanya kiasan Selebar bumi dan langit Sementara panjangnya enggak ada yang tahu Karena luasnya surga itu enggak pernah berhenti Jadi menurut riwayat Surga itu tidak pernah berhenti meluas Setiap detik surga itu tambah luas Selama-lamanya Dan ini sesuai dengan teori Oh belajar teori lagi Bip. Avan, Bip. Teori Teori uh, Terciptanya jagat raya dengan big apa itu big bang ledakan cahaya yang besar sampai akhirnya terjadi galaksi demi galaksi karena cahaya ini terus bergerak. Nah cuman kalau teorinya ahli teori kan sampai pada limitnya berhenti ya berhenti itu dunia dunia nanti kemudian kiamat hancur. Nah di surga cahayanya tuh nggak mandek jalan terus. Cahaya apa itu? Cahaya sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali ada orang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW maka surganya nambah luasnya. Karena Allah gak pernah berhenti sholawat, malaikat gak pernah berhenti sholawat, mukminun gak pernah berhenti sholawat, maka jannah itu luasnya gak pernah berhenti. Tambah luas, tambah luas, tambah luas. Sehingga kalau kita bicara luasnya surga, gak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kemudian lil kata Allah ampunan ini udah kusiapkan surga ini udah kusiapkan untuk orang yang bertakwa orang bertakwa itu enak kalau punya dosa ampunannya gampang karena jadi manusia nggak mungkin nggak punya dosa nggak mungkin gak punya dosa gak Punya musuh namanya se-setan, pun seringkali juga setannya takut sama manu-manusia, karena manusianya lebih setan dari setan yang lagi nyetani, sebab setan itu kan berkelas-kelas, ada setan lagi kelas satu, kelas dua, ya, profesor, kadang setan yang kelas satu ini kaget lihat manusia, uh lebih setan dari saya, kaget manusianya itu ya, setannya kaget pada manu-manusia, luar biasa, tapi kalau orang yang bertakwa, walaupun dia punya kemaksiatan yang luar biasa, maka Allah mudah memberikan ampunan kepadanya kalau dia ber, bertakwa Karena itu jangan pernah latakhof jangan takut terhadap dosa, tapi jangan, jangan suka berbuat dosa. Paham maksudnya tidak? Saya rasa ya. Bentar-bentar. Kita nggak boleh berbuat dosa betul. Kalau udah punya dosa, jangan takut, jangan takut apa? Karena Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Jangan takut untuk mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada orang-orang yang punya dosa. Fafirru ilallah. Lari kejar Allah. Mestinya kalau takut kan lari menghindar. Tapi kata Allah kalau kamu takut sama aku. Lari kejar daku. Ayo datangi aku. Aku siapkan ampunan. Makanya wasari'u ila maghfiratim mirabbikum. Segera ambil ampunan nya Allah. Segera. Ambil surganya Allah, yang sudah disiapkan untuk kalian semua, orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu definisinya kita tahu jelas, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tapi dalam ayat ini spesial, enggak disebut bab solat ini. Ya, enggak disebut bab solat orang-orang yang solat enggak di ayat ini. Enggak disebut bab puasa, orang-orang yang berpuasa, enggak. Karena banyak... Orang yang sholat banyak orang yang puasa, tapi bab yang ini gagal dia. Padahal ini gampang. Tahajud itu berat, pelakunya banyak, betul? Duha itu nggak mudah, pelakunya apa? Ba? Banyak. Puasa Dawud itu angel, tapi pesertanya apa? Ba? Banyak. Puasa Senin Kemis, ya Senin Kemis nggak mudah gitu ya, tapi orang banyak yang semangat malah melakukannya. Umrah, biayanya besar, perjalanannya juga nggak ringan, terkadang berat. Tapi orang seneng dengan um, umroh. Tapi untuk yang ini mudah, murah, cuman pelakunya nggak banyak. Nah Allah menawarkan yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Siapa itu? Siapa orang Siapa itu? Siapa itu? Ingat ya kalimat berderma bukan milik orang kaya ya ya bukan milik orang kaya orang-orang yang ahli sodakoh ahli ngasih hadiah ya ahli berbagi kepada orang lain atau makhluk Allah yang lain entah manusia entah kepada hewan sekalipun kepada makhluk Allah yang lain fizarai dalam kondisi serro maupun kondisi zorro. Nah, ulama beda pendapat menafsirkan sarok Nah, kita ambil semua saja, biar untung. Intinya dalam kondisi senang maupun su, susah. Ada yang mengatakan senang itu manten baru. Dibaca, dibaca di tafsir, ya manten baru itu kondisi senang. Maka ketika jadi manten baru sedekahnya banyak, itu wajar. Senang. Ya, ketika susah, ketika kehilangan anggota keluarga, doro. Lawannya seneng manten kan seneng apa susah kehilangan? Ketika dalam keadaan sedih seperti itu dia sodako. Makanya orang-orang tua terdahulu mengajarkan kalau kamu lagi apa apa jadi temanten ya maka ya bagi makanan yang yang banyak buat pesta walimah kasih orang makan sedekah yang banyak. Ketika nanti ada anggota keluargamu yang meninggal dunia. Kamu beli beras, bagikan pada tetang, tetangga, bagikan pada pelayat, pela zoro. Dalilnya Al-Quran, Jadi ada orang ada yang mengatakan itu ada orang meninggal kok tak bagi bagi beras tuh Nabi nggak pernah melakukan itu bid'ah tuh ya. Berarti belum baca ayat ini. Fisarra'i buat Salah satu tafsirnya adalah seperti seperti itu. Ketika kena musibah, banyak pecah, sodakoh dia. Ketika dapat untung, seneng, sodakoh. Waktu dia senang sedekah, waktu dia susah sedekah. Senang dan susah kan bukan miliknya orang kaya, betul. Orang miskin dia ya senang, orang miskin dia ya susah. Orang kaya ya senang, orang kaya ya susah. Karena Allah nggak pernah ngukur angka, tapi yang kita keluarkan ketika senang. Saking bungahnya senengnya punyanya cuman selendang. Nih hadiah buat kamu, ini sedekah di saat senang. Waktu susah, enggak punya apa-apa Dia punyanya cuman beras sekilo Dia sedekahkan berasnya segi, sekilo Karena ada orang yang membu, membutuhkan Ini orang yang mendapatkan ampunan dan surganya Allah Tanpa susah payah Ta'ajud enggak Sholat sunnah rawatib enggak Buha, tidak, Tapi dia untuk sodako ini mudah, ringan Sodako model begini makanya kalau ada orang ketika kaya dia ahli sedekah, nggak punya duit dia ngilang, nggak masuk kelompok ini. itu ada orang itu kalau ketika kaya deket sama ulama, ketika dia susah justru menghindari ulama, nggak enak saya sumkan sama pak yai, biasanya ngasih, sekarang nggak bisa ngasih banyak, saya ngasih sedikit, gak iso saya, pergi dia, nggak ngasih lagi, justru ini sah, salah, ketika kamu kaya sedekahlah yang banyak, ketika kamu miskin sedekahlah sebisa Sebisamu senyum itu juga saudara. Sodaqoh, maaf yai, baru bisa senyum. Enggak apa-apa. Yainya paham Masya Allah melarat saya gede. Sa'no ya. Didoakan sama kiyainya, didoakan sama ustadznya. Fissar wal dhurra. Itu yang pertama. Yang ke 2 wal al Ini yang mahal. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Padahal dia itu punya kemampuan untuk marah. Contoh, kamu karyawan, dimarahin atasan. Ya, dimarahin atasan. Kamu nahan amarah, enggak masuk kelompok ini. Kenapa? Wedinya tuh. Kalau saya balas marah kan jadi ya pecat saya. Jadi yang mendorong dia menahan amarah bukan Allah. Tapi karena takut, dipecat. Walqadhi minal ghaid ini untuk orang-orang yang dia sebetulnya mampu marah, berhak marah, tapi dia tahan, atasan kok diganyang sama bawahan. Misal saya, mm -mm, saya contohnya. Ini teman-teman ar Arawadhoah nih, relawan-relawan nih. Misal, saya kasih tahu, tolong karpetnya disedot ya, pakai penyedot. Misal, ternyata karpetnya enggak disedot, tapi digebiur air. Saya marah wajar atau enggak wajar? Wajar atau enggak wajar? Karena mau dipakai buat majelis. Karpetnya kenapa? Saya cuci. Yang nah, nyuruh nyuci siapa? Surnya cuma sedot karena salah memahami. Sebetulnya saya marah itu berhak, saya marah itu wajar. Dan saya marah itu mudah oh, karena saya atasan. Marahin bawah, bawahan. Mampu saya marah. Tapi ingat ayatnya Allah. min kalau saya menahan amarah, saya dapat ampunan. Dapat surga. Langsung tak empat. Hmm. Ya pinter lanjut. no, Ngempet ini. Namanya ngem, ngempet. Ini orang ngempet ini kalau ngempetnya karena ingat ayat ini. Ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung dapat ampunan. Datang seorang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Orang tadi nanya, ya Rasulullah. Apa yang paling asyad? Yang paling berat Dibanding segala hal Yang paling berat itu apa Yang paling keras itu apa Maka Rasul menjawab Ghadabullah Marahnya Allah Yang paling keras itu marahnya Allah Yang paling berat itu marahnya Allah Maka saat itu sahabat yang nanya tadi Cari solusi lah Caranya biar selamat Dari marahnya Allah bagaimana Rasulullah enggak mengajarkan sholat atau singa keh. Ya, puasa yang banyak, enggak. Ajarannya Nabi SAW sederhana. Tapi memang luar biasa ini. Caranya kamu jangan marah. Selesai. Kalau kamu bisa nahan marah, Allah juga akan ma menahan marahnya sama kamu. Gampang ya. Istri, <tongan> di atas tuh Para istri, Lihat suaminya, wah oh enggak enak sih ya Kurang ngasih nafkah Marah boleh enggak? Kewajibannya misalnya memberikan pembantu Untuk sang is, istri Kalau enggak ya diganti duit, fulus gitu ya Ini karena aku enggak bisa ngasih pembantu tak kasih kamu uang satu bulan 100 juta Masya Allah ya. Baik banget nih suaminya ya Ternyata duit tidak, pembantu tidak. Yang ada merentak merintah istrinya terus. Pel, sapu, kebasi, cuci-cuci, jemur. Sehingga istri ini identik dengan... Bu, kenapa mendadak antum terdiam karena ada kanan dan kiri saya? Biasanya lincah menjawab itu. Marah wajar. Saya udah gak dikasih uang, gak disiapkan pembantu, padahal mampu suaminya. Bukan suaminya gak mampu lah, suaminya punya du, duit. Tapi istri ini diperas tenaganya dan lain sebagainya. Walim, kejem nih suami. Seharusnya istrinya bisa ma marah. Tapi istrinya ingat ayat tadi setah empat. Ditahan marahnya dan dia naik pangkat memaafkan suaminya. Maka kalau dia punya salah sama Allah, Allah juga malu menyiksa dia. Dia sama suaminya bisa memaafkan, bisa menahan. Allah berkata, aku juga akan tahan marahku sama kamu. Enak atau enggak enak? Jadi menahan marah itu amal atau enggak amal? Dampaknya besar atau kecil? Besar. Allah juga akan tidak marah sama kita, kalau kita pandai menahan ma marah. Dan orang yang suka maafkan orang lain. Nah ini sekarang terjadi fenomena antik kalau masuk Ramadan. Dikasih tahu sama temennya, maafkan saudaramu. Jawabannya, engkau bodoh. Nanti hari raya. Hari raya itu bermaaf-maafan nanti hari hari raya. Jadi sekarang Ramadan musuhan sih. Mumpung Ramadan. Musuhan dulu. Nanti kalau hari raya biar memaafkannya puas. Ngawur ini. Ini sah, salah. Sebelum Ramadan harus gak punya salah dengan siapapun. Dan siapapun gak punya salah dengan kita nol-nol. Gak punya salah, pokoknya zero bersih, aku maafkan kamu, tolong aku dimaafkan juga. Kalau kita ahli memaafkan orang, maka kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah yuhibbul musinin. dan Allah suka sama orang yang berbuat baik. Nah, saya memang sengaja tak percepat ngomongnya, karena saya nggak mau ngomong banyak-banyak, paham ya. Tapi saya mau kasih poin penting dulu. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat itu yang dia disebut sama Nabi orang ini penghuni surga. Sahabat semua heran. Yang disebut tadi bukan ahli sholat sunnah tahajud malam hari, bukan ahli sodakoh yang seperti sahabat yang lain, bukan sahabat yang berkelas perang badar, uhud bukan sahabat sekelas Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak. Sahabat yang nggak jelas, kelihatannya di masjid kalau lima waktu, di luar lima waktu di pasar. Jadi ini tujar ya ahli da, dagang. Tiga hari berturut-turut, so, so, Rasul berkata sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Sahabat yang di dalam gelo, lu kenapa aku di dalam? Karena Rasul bilang sebentar lagi akan masuk, berarti penghuni surganya ada di lu, di luar. enggak ada kesempatan untuk jadi yang itu tuh. Dan tiga hari berturut-turut yang masuk orang yang sama. Orang yang sama. Singkat cerita diselidiki amalnya apa? Ternyata amalnya tidak pernah saya bangun di pagi hari punya hati yang punya kebencian pada seorang muslim pun. Jadi setiap mau tidur itu semua yang salah sudah dimaafkan. Jadi pagi itu bangun pulang, gak dimusuh aku. Gak ada yang kemusuhi, gak ada yang punya salah, semua sudah dimaafkan. Inilah salah satu amalannya Syarifah Syifa, istrinya Habib Anis. Kalau kita ke Masjid Riyad, ada tiga makam di situ. Habib Alwi, sang ayah, kemudian Habib Ahmad, sang anak, kemudian Habib Anis, ya sang, sang anak di Masjid Riyad. Habib Anis punya istri namanya Syarifah Syifa, Habibah Syifa nih, Almarhumah Rohimahullah. Beliau ini amalannya apa diantaranya? Selain menjamu tamu, ya, melayani suami, dan lain sebagainya. Salah satu amalannya sebelum tidur, angkat tangan. Ya Allah, siapapun yang punya salah, sudah aku maafkan. Tolong ampuni dia, didoakan baik-baik. Setiap sebelum tidur, sampai akhir usia. Sederhana, coba kamu kemarin tidur gitu enggak? Enggak, Allahumma... <tuh> Langsung lewas. Enggak sempat kita mendoakan orang orang yang kita cinta aja enggak apalagi orang yang benci sama, sama kita. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habzi yang mengarang maulid semtudurur yang kita kenal, kita baca maulidnya. Beliau itu sampai istrinya cemburu. Tiap malam di waktu mustajabnya doa, di akhir malam, doanya sebagian besar justru digunakan untuk mendoakan orang-orang yang memusuhi. Ya Allah tolong ampuni fulan, muliakan fulan. Disebutkan namanya. Akhirnya istrinya cemburu dan ngomong suamiku. Kenapa aku nggak pernah didoakan seperti itu? Orang yang musuhin kamu kok doanya bagus banget. Aku kok nggak pernah dapat doa seperti seperti itu. Maka beliau menjawab, loh kalau kamu kan sudah dalam hati, tidaklah tersebut nama seseorang kecuali engkau dahulu yang ada dalam hatiku. Romantis. Oh namanya juga ulama ya. Ulama itu soromehentik, karena imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa wa Ini contoh ya, contoh bagaimana mampu memaafkan orang-orang lain. Saya pernah dengar satu kisah: ada seorang Habib di Hadromaut sana, pulang dari ngajar, dia ngajar pulang ke rumah, kemudian dia masuk ke kamar mandi, keluar masih dalam keadaan menangis. Sama istrinya ditanya, "Kenapa kamu nangis?" Tadi itu di majelis ada yang menghina saya, di majelis ada yang mencaci saya, di majelis ada yang maki saya. Loh, kenapa kamu nangis? Karena mestinya kamu maafkan dia. Kok sampai dibawa pulang ke rumah punya perasaan seperti itu? Suaminya menjawab, aku bukan nangis karena dicaci, aku bukan nangis karena dimaki. Lah, kenapa kamu nangis? Aku nyesel. Kenapa kok aku baru bisa memaafkan ketika dalam perjalanan pulang dari dari majelis ke rumah? Kenapa kok nggak seketika aku maafkan? Kok telat memaafkannya itu? Kok baru bisa nahan amarah tapi memaafkannya nanti ketika jalan pulang baru bisa memaafkan? Kok jelek betul hatiku, masya Allah. Yang sudah sebaik itu aja masih merasa hatinya je, Jelek. Kalau kita pitung turunan, sudah tujuh turunan, nggak ada maaf. Salahnya satu, kita ungkit-ungkit kepada ribuan orang, bahkan update status, dia telah mendolimiku dengan tanda kutip "pahamkan". Gitu. Jadi teman-temannya tahu semua, ya teman-temannya tahu semua, semua diriba, di, macam-macam, gunjing, nggak ada habisnya. Nah jangan sampai itu terjadi pada diri kita, di luar Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadikan hati kosong, bersih. Nanti enak. Orang yang hatinya menyimpan permusuhan itu enggak enak. Lewat satu kampung dilihat di situ kok mobilnya Fulan parkir, terus orangnya lagi turun dari mobil mundur, cari kampung yang lain ada dia. Masuk di satu pesta pernikahan ada kursi kosong tinggal satu, kok di sebelahnya orang yang dia benci pilih apa duduk di belakang berdiri itu ya, nggak usah pakai kursi. Kenapa di depan ada dia, menyiksa diri sen? sendiri. Baru beli tas, tasnya bagus. Kebetulan keluar, lihat. Yang dia benci pakai tas yang sama, langsung dibuang tuh tasnya. Gak keluar berbeda gitu ya. Gak mau. Ini ada orang-orang yang hatinya sampai sedemikian rupa. Akhirnya rugi dan rugi dan rugi. Mana yang kita pilih? Mempertahankan marah atau dapat surga? Kalau kamu pengen hidupmu susah, silahkan pertahankan marahmu, pertahankan bencimu, pertahankan enggak senengmu, pertahankan semua itu. Dijamin hidupmu susah dunia sebelum susah akhir, akhirat. Penutup. Saya, Novel bin Muhammad alidrus punya konsep sederhana. Saya mohmumet. Jenengan mau? Mau mumet? Enggak mau. Saya enggak mau pusing di dunia, enggak mau pusing di akhirat. Ketemu orang kok benci sama saya, saya nggak mau benci sama dia. Rugi aku benci. Kalau perlu ketemu dia melengos tak parani, hai gitu. Ya harus begitu gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau di akhirat ruwet. mohruwet di akhirat. Dalam riwayat itu dikatakan begini. Intinya gitu, surga itu nggak ada permusuhan. Di surga itu ikhwanan Ya Di depan depan bersaudara, mutakoh saling memandang dengan jin, cinta. Orang yang masih ada iri, dengki, permusuhan nggak bisa masuk surga. Maka, ketika ada seseorang di dunia belum memaafkan orang lain, maka nanti kalau dia amalnya bagus, dia dikawal, diantarkan malaikat ke surga sampai depan pintu surga, ditolak by system. Ditolak, mohon maaf. Bapak belum bisa masuk surga, memang betul Bapak ini termasuk orang yang akan menghuni surga. Tapi karena ada satu kasus yang belum selesai Pak, Bapak dipanggil sebagai saksi atas kejahatan Fulan yang di dunia membenci Bapak. Karena Bapak belum maafkan, maka Bapak harus didatangkan dalam sidang, sidang orang tersebut, kalau tidak Bapak maafkan dia akan masuk neraka. Akhirnya apa? Fulan ini udah mau masuk surga, gak bisa. Balik sih. Kemana nih? Balik persidangan akhirat. Untuk apa? Lihat lagi orang yang membenci dia. Lihat lagi orang yang musuhin dia. Lihat lagi orang yang belum dia maafkan. Kemudian untuk mendengarkan persidangan, jadi saksi. Betul, betul, betul, selesai. Udah selesai, silahkan sekarang masuk surga. Mau nanti kamu, sudah di dunia dia buat ruwet hidupmu. Di akhirat kamu ngeruatin kamu lagi, kamu lagi. mau. Bu, ibu, mantan suami di dunia ngeruatin, mau di akhirat ngeruatin. Para suami yang punya mantan istri, mau ketika di dunia, na'udhu bilang mantan istrinya itu ngeruatin, di akhirat ngeruatin lagi, mau. temen di dunia buat ruat, mau di akhirat ngeruatin kita lagi, enggak ada. Maafkan, selo? selesai. Makanya dulu saya kalau ada orang yang gak suka sama saya, dari jauh udah tajak mesem dulu. Dia lihat saya bingung. Wajahnya ketekak tekuk. Sekali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali, dari jauh dia gak mau kalah. Daripada nanti wajahnya ketekak tekuk, dia belajar mesem dulu. Jadi ketika ketemu, saling senyum. Walaupun gak cocok gitu ya. Walaupun berbeda. Berbeda konsep, berbeda prinsip Tapi hati jangan memben, membenci Ini kalau bisa hidup kita Jadinya eh, enak Jangan ruwet hidupmu di dunia Jangan ruwet hidupmu di A, akhirat Jelas semuanya Alhamdulillah jazakumullah, Maka waktu saya serahkan kepada Di sebelah kiri saya dulu Sebagai senior saya Masya Allah Fadul Habib Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ma'na rabbiya khaira rabba wa wa sitotna al-musyaffa'abduhu al-muntakhub Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Salatan ta'ghafiru biha jami'ad-dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa manbihatihi muqtada Asyadu ala illaha illallahu anna Sayyidina Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu Sayyidil Ajami wal-arab la nabi'a ba'dah amma ba'd Guru kita semua Al-Habib, Naufel Semoga diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan dakwah beliau yang luar biasa dalam dakwahnya lewat media atau rutinan beliau dan juga keputusan-keputusan dakwah beliau kepada pejabat, kepada pemerintah, kepada pecinta, kepada semuanya luar biasa. Insya Allah beliau dimugi-mugi diparingi sehat doyongi. Saya se tadi tidak nyangka kalau mau disuruh ceramah cuman kalau lihat di video ini apa kameranya yang bagus sama anaknya yang ganteng kayak aneh kayak aneh kameranya yang bagus ini Alhamdulillah saya juga pernah mendapat kamera dari Habib novel Masya Allah, Allah ala Muhammad Jazakumullah Khair, Alhamdulillah satu kisah saja sebelum kita nanti mendengar dari Habib Hasan yaitu waktu Rasul SAW pernah ke pasar untuk membawa uang sekitar puluh ribu ya, 8 dirham katakanlah puluh ribu Rasul membawa uang ke pasar kemudian beli baju dan bajunya Rasul SAW itu tidak branded seperti kita ya nah, tapi kalau Antum ingin baju yang baik belilah di Arrow store Soalnya tadi Numan ini promosi, kok kan gak enak gak bales. E, sehingga Rasulullah itu kalau ke pasar beli baju yang harganya rp Bayangkan sederhananya Kanjeng Nabi. Setelah Rasul pulang, kalau uangnya rp Dipakai tumbas sekawan dosa berarti kantun binten. sekawan dosa enggak? Kalau masih membanggakan, sakit Jawa pak. Okay. akhirnya melampa, kemudian Kanjeng Nabi. Ini kok wonten konten tiang, ini kok bejo Mankasani Siapa yang memberi saya baju, semoga diberi baju oleh Gusti Allah. Kalau saya, walaupun keturunannya, saya akan begini, semoga diberi orang lain. <laughs> kan begitu? Saya akan doakan supaya ada orang lain yang memberi baju. Tapi kelambitan itu kan Eman. Tapi kalau Rasulullah tidak, dikasih sama Rasul, empat 40, harga 40.000 ribu tadi dikasih, dipakai. Berarti uangnya kari, si kamar Jadi kan kalau lapar saya beli nasi padang, pak. Jelas nih, Assalamu'alaikum. Tadi kanjeng Nabi dua ikari empat puluh wow. ribu. Kemudian kanjeng Nabi pulang, ada seorang budak perempuan nangis. Kemudian kanjeng Nabi tanya Rasulullah boleh begitu ya. Itu min khusus khususiyatir Rasul, itu boleh. Kalau kita jangan, e, kakak kenapa? Itu enggak usah, enggak usah so akrab begitu. Apa oh, nek rondo tuwa kok dijarno, nek enom kok kepingin jiwa pengen menolong itu loh. heran aku loh. Jadi ketika berjalan, ketika ada seorang perempuan nangis budak ini, budak kata Rasul kenapa? Mayub gigi kata Rasul. Saya Rasul nangis. Saya tadi disuruh sama jeragan saya beli ke pasar. Dikasih uang 40 dirham. Dan ketika saya eh, Ketika berjalan, di jalan kemudian, I lost my money, duit saya itu hilang. Dan saya sudah dua jam tidak berani pulang, karena saya tahu kalau saya pulang, uang hilang, saya dihajar. Kalau saya tidak membawa belanja, saya dihajar, jadi saya pulang bawa atau tidak bawa kena ajar. Kata Rasul, berapa? 40.000, oke okay. kata Rasul. Sisa uangnya berapa tadi? 40.000. Langsung dikasih. Ya sudah ini 40.000 buat kamu. Berangkat bawa 80.000. Ribu. 40.000 ribu dibuat pakai dibeli baju dikasih tinggal 40.000 diminta dikasih. Tapi tetap nangis. Lah apa sih? Lho kan sudah, kan sudah hasil. Tapi ndak ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa ngene. Kenapa masih nangis? Saya sudah hampir 4 jam ndak pulang. Kalau saya pulang dan tahu terlambat, tidak ada belanjaan karena tokonya sudah tutup maka saya akan dimarahi enggak ngamukan ceragane orang malang mungkin ceragannya itu akhirnya ya akhir kalau gitu ya apa caranya supaya ceraganmu ndak marah Ambil rotok sungkan dengan teraken wangsul Enak. njaluk dinterno ya sudah ayo di mana rumahmu di sini ya Rasulullah Rasulullah di di depan perempuannya tadi di belakang dari adabnya begitu Kemana? ke kanan ya Rasulullah ke kiri kan depan pas depan ini rumahnya ya diketuk sama nabi assalamualaikum tidak ada yang jawab padahal tadi itu sebelum diketuk sama rasul ada perempuan yang ngomong karena rumah zaman dulu tidak semegah arah untuk yang bangunannya seperti ini mengandung cor ya kan begitu <risas> kalau dulu itu dari apa dari pelepah kurma dari pelepah kurma jadi rasulullah itu mendengar loh banyak perempuan tadi begitu saya ngucapkan tidak ada yang jawab diucap yang kedua assalamualaikum tidak ada yang jawab Sampai yang ketiga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah Kanjeng Nabi, waduh cerah ibu-ibu kan pasti histeris yang melihat rasul lihat web novel aja histeris. Lihat Rasulullah, Ya Allah Kanjeng Nabi, apa yang membawamu kemari ya Rasulullah, Rasulullah tanglet. tidak dengar saya tadi ngucap salam, dengar ya Rasulullah, kok gak dijawab, jawab tapi pelan. Loh kenapa? Saya ingin salammu tiga kali masuk ke rumah saya ya Rasulullah. Allah masalah ala Muhammad. Oh ibu-ibu itu pinter, beb ya, apalagi kalau masalah ngenyang. Ya, itu paling pinter. Sehingga saya inginin Rasulullah itu punya di rumah saya itu salam darimu. Apa yang membawamu ke sini ya Rasulullah? Ini pembantumu, Ndak ulang tiga jam, empat jam. Dan uangnya hilang di jalan. Jadi jangan dimarahi, uangnya sudah saya kembalikan. Kata jeraga nih, gara-gara dia ini. Antum mau ke rumah saya? Iya. Hei, uh, wahai budak. Ya, mulai sekarang kamu khurun liwat Kamu sekarang saya bebaskan bawa Muhammad. Ini tadi yang disampaikan oleh Habib Novel. Aladina yunfiquna kuna fisa ro yang berinfak ketika ada atau tidak ada. Sudah mepet habis, Ya itu uangnya Rasul hari itu. Ente. Walka diminal roid. Salamnya tidak dijawab. Ditahan sama Rasul. Aninas, dimaafkan sama Rasul. Wallahu muhsini, Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Contohnya ibu-ibu yang memerdekakan budak sehingga pertemuan pada malam ini luar biasa dan kita tidak tahu bahwa ini penutupan apa namanya istirahat sebentar untuk Ramadan yang lebih berat. Kajian di Raudo, semoga sehat terus untuk Habibana Novel dan antum semua yang luar biasa ibu-ibu juga semoga berkah. Barakallahu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Malam ini saya begitu bahagia Duduk bersama da'i-da'i kondang Kalau saya ini ustad di desa Ini Habibana Novel bin Muhammad al Idrus Habibana Muhammad bin uh, Anis. Ibn Shahab Masya Allah yang sering kita lihat wajah-wajah indah beliau penuh senyuman di setiap media tiap hari tidak kosong YouTube kita dari foto-foto dan suara beliau mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang bisa motivasi kita untuk menyambut Ramadan yang begitu indah. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada guru kita, Habib Novel bin Muhammad al-Idrus, uh, menerima al-Fakir untuk bisa duduk kita ingin ngaji sama beliau, tapi salah berpakaian saya ini. Mestinya enggak pakaian kayak gini. Saya tadi mau masuk baru sadar, Habib lakuin kayak jumpa gila, apa? Habis <guluh> istimewa. Saya mau lepas tadi di pintu, tidak boleh sama Habib Mam. <laughs> Alhamdulillah, kita terima kasih sama beliau dan kita bangga ada salah satu Habib muda yang manfaat ya. Ini bentuk kegembiraan kita kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lihat saudara kita memberi manfaat kepada umat Nabi maka kita wajib gembira. Alhamdulillah Hah? ini. La yu'minu ahadukum hatta li ma yuhibbu Tidak beriman kalian kecuali senang Dengan kebaikan yang didapati saudara kamu Seperti kamu senang kebaikan itu kepada kamu Saya kepingin manfaat kayak beliau Tapi saya senang beliau menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, uh, saya minta izin lagi dan minta Bapak berterima kasih karena beliau ini salah satu tokoh kita, narasumber kita di TV Al-Wafa'tharim. Uh, videonya Antum sering kita curi, Habib. Tapi kan walqadhimina al-ghaidha eh <laughs> vidatunya sering kita curi di YouTube tapi kita yakin ya dia itu menahan amarah walaupun wong <sukur> maling ngomong sabar. Entok ya, sabar kan isin kan pe wong akeh, mari ngajar. Hmm, wallah kari wa ya Allah Allah yuhibbul muhsinin ya dan Allah walqadiminal ghadzwal 'afina anin nas, dimaafkan tadi nahan amarah dimaafkan senyum ya. Dan Allah senang sama orang yang berbuat baik Berbuat baik kepada siapa? Yang baik sama kita? Enggak, yang bikin kita marah itu loh Berbuat baik kepada orang yang bikin kita marah entar lagi makan malam Insyaallah Allah <tahu yaz northeast> uh, Mudah-mudahan uh, ilmu beliau dan ilmu guru kita Habib Muhammad bin Anis bin Syahab ini pemuda-pemuda alawiyin yang ber, beri manfaat di media ya Allah panjangkan umur Sehawal afiat. Tadi beliau sudah membahas tentang ayat al-Qur'an yang sangat-sangat penting untuk kita uh, renungkan. Kenapa Allah menyuruh kita untuk bercepat-cepat wasariu? Ila maghfiratim min rabbikum wa jannah Cepat-cepat, bercepat-cepatlah Apa bahasa suruh cepat cepatlah Aki-aki Aki-aki cepat cepetan, bercepat-cepatlah, berlomba-lomba lah dalam ayat yang lain Wafidhalika falyata nafasil muta nafisu Untuk pengampunan dan surga Ayo berlomba-lomba Cepet-cepetan Ake-akean Jadi kita ini disuruh semangat Disuruh berlomba Disuruh saling nyalep Saling nyalep kan cepet-cepetan ya, Masa ngalah Monggo, monggo sampean Udah cepat-cepatan Cepat-cepatan kan perlombaan Siapa yang dapat dulu Siapa yang sampai dulu Saling berusaha nyalib Gak apa-apa Dalam hal apa? Dua hal ini Maghfirah dan surga Pengampunan Allah dan surga Kenapa Allah mendulukan pengampunan kok surga, surga dulu Wasari'u ila jannati rabbikum wa maghfirah Kok ma'afirah dulu baru surga? Karena syarat masuk surga dosa sudah diampuni. Kalau masih ada satu dosa belum diampuni maka tidak bisa masuk surga. Karena itu bahayanya dosa ini. Sayyidi Habib Umar pernah mengatakan satu dosa sekecil apapun. Kalau enggak diampuni Allah bisa membuat dia masuk neraka ini Contoh nih, ini pinter kayak contoh nih. Satu dosa enggak diampuni bisa membuat saya masuk neraka Yang melibun rokok Dewi kon Bisa membuat dia masuk neraka Lek sing elek dia, le sing api saya gitu loh Satu dosa katanya, enggak diampuni bisa membuat dia masuk neraka Makanya, ojo oh, bingung. dosanya wong, dosanya orang sebanyak apapun pun membahayakan kita. Ada apa kita yang bingung itu? Wih, gue mau dulu belok niki. Wow, oh, weh, para teko setan. Gak <tik> jaga ya, telepon itu. Ini wes ina lela. Oh, no, apa? dosa siapapun sebanyak apapun tidak membahayakan saya dan Anda. Sing bahaya dia sendiri kalau enggak diampuni. Tapi dosa kita satu aja enggak diampuni Allah, Allah bisa membuat dia masuk neraka. Syarat masuk surga dosa harus diampuni. Majelis seperti ini, majelis yang mengundang pengampunan Allah. Semua yang mengundang pengampunan Allah, semua acara, semua amal soleh yang membuat kita mendapat pengampunan Allah, kejar. Itu yang paling istimewa dan tidak ada yang lebih mudah untuk mengundang pengampunan Allah seperti sampai malam ini. Duduk bersama Habib, sama da'i, ngaji, dikir, inilah majelis. Yang dinyatakan oleh Nabi Dalam hadits kudsi Allah berfirman Ankumu maghfuran lakum Bangunlah kalian Pulanglah kalian Dengan apa? Dosa yang sudah diampuni Amin Mudah-mudahan majelis kita masuk oh, Betapa hebatnya Betapa mulianya kita punya dunia seisinya, untuk mendapat satu pengampunan nggak bisa, tapi dengan majelis ini dosa sebanyak apapun bisa diampuni oleh Allah, tadi beliau katakan, sing di doso, Seneng. Seneng sing di doso. Hah? jangan takut dosa, tapi jangan berbuat benar seperti firman Allah ini di dalam kitab Risalatul Muawana Habib Abdullah Haddad bab terakhir beliau mengutip satu hadits kutsi hadits kutsi ini banyak membuat orang bingung Allah mewahyukan kepada Nabi Daud ya Dawud bashiril mudnibin Hei Dawud Kasih kabar gembira Kepada siapa ya Allah Orang yang banyak dosa itu Orang yang banyak dosa Allah menyuruh Nabi Dawud Untuk memberi kabar gembira Dan ancam Siapa ya Allah yang diancam ini orang yang banyak amal solehnya bukan kualik gitu ini singake itu saya kongkon nggak kabar gembira seneng oleh singake itu saya sing tahajud sing sembayang hati kok dek iya oh, apa sih karepe pangeran kalau yaharap kata nabi dawud nabi dawud bingung kafan nubashir al mutnibin wanundiri ta'ain Gimana kita bisa memberi kabar gembira bagi orang yang banyak dosa? Memberi kabar ancaman bagi orang yang banyak amal solehnya. Kalau naam bashir, mutini bin kasih kabar gembira bagi orang yang banyak dosa karena tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Allah. Ikut kabar gembira. Ini. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Sebanyak apapun dosa kita. Ketika kita hadir di majlis yang mengundang pengampunan Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah. Orang yang taat. Kok dikasih kabar ancaman. Tahajud, macuk ngapal no Quran, umroh, haji, sodakoh. Ilmu dan seterusnya kalau naam Tidak ada hamba Yang Aku Allah Yu'amiluhu biadlih Illa halak Kalau aku Memperlakukan dia dengan keadilanku Celaka dia Apapun Bagaimanapun Sebanyak apapun Amal solehnya karena keadilan Allah, kata Abdullah Adat di orang yang diperlakukan dengan keadilan itu akan jelaka. Keadilan Allah. Makanya kita berdoa, Allahumma aminna bifadli. Wa la bi adli. Fadlullahi wa ni'mah wa maghfiratu rahma dalam salat terawih. Fadulullah, fadulullah. Karena orang kalau diperlakukan dengan keadilannya, kalah. Contoh, di Bani Israel itu Nabi cerita, ada orang ibadah 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun tidak ada satu dosa dalam catatan amalnya. 500 tahun Pak, Bu, 500 tahun. Kita lima jam enggak maksiat. Bagus. Ini 500 tahun. Enggak ada maksiat satupun. Ibadah. Tak. Ketika di hari kiamat. Ini kan hebat. Berapa banyak pahalanya orang ini. Enggak ada dosa satupun. Dibangkitkan di hari kiamat. Dihadapkan kepada Allah. Allah katakan. Ithab. Ya malaikati bi ila bi Masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Si hamba ini ingin menikmati hasil jeripayahnya ibadah 500 tahun. Hebat nggak? 500 tahun sampai sehari kuat nggak maksiat. Tak ambung tangannya sampai. Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya waktu Idul Fitri Idul Adha bajunya jelek, baju yang lama dipakai karena Imam Ali enggak punya toko auradho store. Baju yang lama yang dipakai. Ditanya ya amil mukminin, waktu presiden itu sekarang yaululaid kamu lupa sekarang ini lebaran gak enggak enggak lupa ini saya mau pergi ke masjid mau sholat id enak saubun mana baju barunya ini baju lama lebaran ini baju baru itu lebarannya anak kecil nah, kalau kita ada dipakai enggak ada yang lama ya minta lebaran lebaran itu bagi saya minta setiap hari aku nggak maksiat di hari itu 24 jam gak ada maksiat itu lebaran bagiku jadi tiap hari lebaran hmm? kayak bin Muhammad al-Habsi kulu laylah indana tiap malam lailatul gadri nah. masukkan surga dengan rahmatku si hamba ini protes ya Rob. Saya ingin masuk surga dengan amal ibadahku. 500 tahun, Ya Allah. Ya, khalas. Kalau gitu, kita an, apa diperlakukan dengan keadilan Allah. Zinu. Malaikat timbang amal solehnya. Wah, amal solehnya ditimbang. 500 tahun, Pak. Tidak ada maksiat pun. Udah, besar banyak bangga dia. Lihat pahalanya. Ikhlas. Terus timbang nikmat satu mata, kata Allah. Nikmat satu, ternyata nikmat satu mata mengalahkan pahala ibadah 500 tahun. Kurang syukurmu. Itu baru satu mata, belum mata satunya, belum mulut, belum hidung, belum telinga dan seterusnya. Idhabu bi'abdi ilanar. Berarti kamu kufur, ni'mat. Masukkan neraka. Kalau ya Arab. Gila apa? Udkhuni jannah birahmatik. Masukkan surga dengan rahmatmu aja. Kapok, encit, Ketiba, enggak kali pengeeran. Hmm? Oleh karena itu, kata Allah kepada Nabi Badawud, ba jangan sombong yang amal soleh. Jangan sombong yang banyak ibadah. Kalau aku pelakukan kamu dengan keadilanku kalah semua pahalanya kurang. Makanya yang berdosa jangan putus asa. Gak ada dosa yang gak diampuni oleh Allah yang dikasih hidayah amal soleh jaga. Jangan sombong dengan amal solehmu. ila <tuh> rabbikum. Wajahnya cepat-cepatan, tuh dapat pengampunan dan surga. Saya mau cepat-cepatan ngomong juga karena waktunya sudah habis. Kenapa Allah suruh kita cepat-cepatan? Kenapa? Apa takut pengampunan Allah habis? Kita enggak kebagian karena pengampunan Allah sedikit. Apa takut kita udah enggak dapat kaplingan di surga? Kayak perumahan gitu. Kita telat, mau beli, datang ke kantornya, oh udah habis, telat sampean. kaplingannya sudah terjual semua. Apa seperti itu? Kenapa kita disuruh cepat-cepat? Padahal kita tahu pengampunan Allah enggak ada habisnya dan tidak ada yang bisa mengalahkan pengampunan Allah. Ada seorang sahabat datang ke Nabi. Sahabat itu manusia ya, bisa dosa. Tapi imannya membuat dia itu cepat kembali kepada Allah. Ada satu sahabat dosanya itu dia anggap udah besar sekali. Ya Rasulullah ini adnab damban kebira. Saya telah dosa besar ya Rasul. Dilihat oleh Nabi. Woi ini setres maling ini. Nabi ini cerdas. Ini takut sekali. Ini, ini dibiarkan Nabi edan ini. Dihibur oleh Nabi. Orang yang maksiat ini loh dihibur sama Nabi. Aina akbar aruti. Lebih besar mana sih? Kedian di sini dosamu sampai bumi ini. Menang setilu. kala dhambi akbar. Dosaku lebih besar ya Rasulullah. Aduh dosa Kan ngoten. Maksudnya Nabi bumi sebesar ini kan lebih besar bumi ini ndak kata sahabat ini dosaku lebih besar ya Rasulullah menang Nabi tapi apakah Nabi tanya, tanya. kepo koyok sambian dosa nobo ndak Nabi itu ndak pernah tanya dosa apa dan itu bukan urusan kita dosa apa itu orang mau tobat udah kasih pintu tobat suruh tobat kepo dosa nobo di ini agama lain, ini pengakuan dosa. Hanya Nabi mengatakan, ayo nak ke buka amis sama. Dosa kamu lebih besar mana? Antara dosamu sama langit. Bumi ini, Pak. Gatakan salah jomah. Bumi ini kalau ditaruh di langit pertama, seperti uang logam itu, ditaruh di lautan padang pasir. Tidak ada presentasenya 0,0,0,0 sekian persen Ini bumi Langit pertama ditaruh ke langit kedua Seperti bumi ditaruh di langit pertama Langit kedua ditaruh ke langit ketiga Seperti langit pertama ditaruh di langit kedua Seperti uang logam di lautan padang pasir Sampai ke langit ketujuh Jadi langit bumi ini Kalau dilihat dari langit ketujuh kayak titik pak titik bumi ini kayak titik lah sampai nih kayak opo kita ini ya Allah langit ketujuh tuh yang sebegitu hebat ditaruh di ars Allah seperti uang logam di lautan padang pasir Allah akbar luar biasa makhluk Gusti Allah mana dosa kamu lebih besar dosamu apa langit apa jawaban ini sahabat ini Dambi akbar dosa kulo gede. Dosa lebih besar. Iki dosa sapa Hanya nabi nggak mau kalah nabi. Gimana orang ini enggak putus asa? Aina akbar dambuka amagfiratillah. Lebih besar mana dosa kamu apa pengampunan Allah? Baru menang. Oleh ambek pengampun. Lek pengampunan Allah ya kalah dosoku. Kalau dihadu dengan pengampunan Allah, pengampunan Allah lebih besar dari dosaku. selama pengampunan Allah lebih besar, tobat diampuni oleh Allah. Begitu hebat pengampunan Allah, begitu besar, begitu banyak. Kenapa kita suruh cepat-cepat? Surga, kita dengar tadi dari Habib. Orang terakhir masuk surga itu dikasih surga seluas bumi tujuh kali. Berangga banget -berang. Ya, Sampai cuha ini, itu kalau diceritakan panjang ini Ketahuan Loh kenapa kita disuruh cepat-cepat? Padahal seluas itu surga Orang yang terakhir dapat surga tujuh kali luasnya Kok disuruh cepat-cepat ini apa? Takut bukan pengampunannya kehabis Bukan surganya sudah habis Umur kita yang habis Takut Belum dapat pengampunan Ajal sudah datang Kepada kita Karena kematian Agro buhaib Yang paling dekat yang kita tunggu itu mati Kenapa? Karena datangnya pasti Semua yang datangnya pasti Itu dekat hmm? nah, Itu kiamat pasti enggak? Pasti Allah mengatakan wa narahu geriba. Deket. Kenapa? Karena pasti Makanya kita disuruh cepat-cepat takut kedahuluan ajal cepat dapat pengampunan sebelum ajal menjemput kamu Mudah-mudahan majelis ini membuat kita mendapat dua istimewa itu pengampunan Allah dan surga Allah dan kita doakan guru kita dan salam dari Alwafa Biahdillah Habib kita sekarang lagi kumpul di kotanya Antum alumni Sayyidi Habib Umar dan Al Biahdillah se-Indonesia kumpul semua di sana dan kami berdua ini yang diutus untuk silaturahmi ke Antum minta doa uh, hadir di majelis ini sebagai bentuk uhuwah dan kegembiraan kita kepada Antum kalau memang boleh ini ada hadiah e, kalau saya katakan dari Habib Umar bin Hafid bukan hal yang salah terima kasih banyak mohon maaf sampai mari dengarkan ceramahnya bahasa yang enak, bahasa intelek ganteng-ganteng, eno-eno, -ganteng, betul no, orang tua elek biasanya aku lo paling ganteng, sakiku lo paling elek mudah-mudahan manfaat, terima kasih banyak Allah ibarik fi ya wa fi berkahi gerakan antum, dakwah antum baik yang di dunia maya atau di dunia nyata Ya mudah-mudahan semuanya barokah santri santrinya Masya Allah satri yang barokah Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di Ramadan uh, Dalam kesehatan yang sempurna Fi ta'atillah Allah muliakan kita di malam pertama Ramadan Allah melihat hambanya Dan tidak ada yang dipandang rahmat Kecuali diampuni oleh Allah Kebencian kepada siapapun Seperti kata guru kita tadi Hilangkan, hilangkan iman Malam pertama Ramadan yang ada kebencian tidak dapat pengampunan, gara-gara hmm? benci nggak dapat pengampunan. Kita yang rugi, bukan yang kita benci rugi, kita yang rugi. Ada apa kita merugikan diri sendiri? Udhulmu nafsih min agbahi udhulmi kata Bebali, mendolimi diri sendiri itu yang jelek. Ampun, maafkan, doakan, kok enak berpirol kan doa sampai nego Koyok wali, dongakna wonggobol. Doakan, sampai mendoakan dia, itu berseniat ini sampai, sampai dapat doa dari malaikat. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah jadikan kita hamba yang diriduai, geromotun-geromotun yang berkah. Sekali lagi mohon maaf Habib, kepanjangan, tak tahu karena nikmat, karena senang ini. Belum kedatangan Ramadhan sudah senang ketemu Antum ini. Ya khairu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jazakumullah wabarakatuh, Habib Hasan B. Muhammad bin Anies. Terima kasih untuk keduanya dan semua kawan-kawannya. Dan ini kabar gembira buat saya. Ya, Nabi Bisharoh. Karena di Jum'at terakhir dapat hadiah dari Habib Umar bin Hafid Ya, karena dari murid-muridnya sama dengan dari guru, gurunya, dari Habib Umar Masya Allah, kalau dari Habib Umar berarti dari Rasulullah SAW ya, masyarakatnya harus gitu ya masyarakatnya harus gitu, dari orang soleh kita harus lihatnya, dari pemimpinnya orang-orang soleh dan ini bagian mungkin dari niat saya kemarin Tak kasih ilmu dikit boleh ya, closing semua orang mengejar Nabi Muhammad SAW betul ya Pengen dikenal Rasulullah, pengen dekat sama Rasulullah. Tak lihat tuh kok perlombaan pesertanya kebanyakan gitu. Semua tuh pengen ke, ke Rasulullah SAW. Nah ini cari jalan Bi. Gimana caranya? Walaupun di belakang tahu jadi di depan itu Ya kan semua berubah-ubah pengen, pengen di panggil sama Nabi Muhammad SAW. Karena semua mendekat ya, semua men mendekat. Tak cari gimana ya caranya. Ketemu, Alhamdulillah. Karena manusia yang paling, ya termasuk manusia yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Khadijah. R.A. istrinya Sayyidah Khadijah. Cintanya Nabi SAW pada Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Tak hitung-hitung kalau yang ngejar Sayyidah Khadijah itu enggak sebanyak yang mengejar Nabi Muhammad SAW. Orang kalau ke Madinah itu Masya Allah um, perlumpulan salam sama Rasulullah SAW. Tapi kalau ke Mekkah, hampir-hampir itu ya. Ya cuman berapa persen yang pergi ke Ma'ala Datangi Sayyidah Khadijah R.A. Bahkan kita pun yang sudah jelas-jelas doyan ziarah gak, ya. gak tergerak ke sana. Gak tergerak ke sana. Akhirnya di Madinah nawet. Di Madinah saya niat. Saya mau tulis duhe kakek dan nenekku, aku akan tulis kisah cintamu. Aku akan tulis kita kisah cintamu. Saya nulis buku di Madinah, ini dalam proses nulis Habib. Judulnya Sayyidah Khadijah Kekasih Rasulullah SAW. Saya mau bilang, nek tolong ya sampaikan sama kakek, cucunya nulis lo ya. Jadi saya lewatnya nenek saya, nek tolong sampaikan sama kakek kisah cintanya kok abadikan loh ya karena dari sekian banyak cucunya atau umatnya nggak banyak itu yang lulus kisah cintanya justru sibuk Romeo and Juliet ya Majnun Laila yang kisahnya tragis semua Romeo and Juliet yo ya mati gak rabi betul ya Majnun dan Laila yo ya mati gak, ra, gak rabi Titanic, Titanic kelelep gak rabi betul ya Nabi kita Muhammad SAW itu sumbernya cinta, sangat cinta, cintanya luar biasa, dan nikah dengan yang dicinta, sampai akhir usia tuh kisahnya indahnya luar biasa, lah kok kita nggak tergila-gila dengan kisah cinta Sayyidah Khosdi Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mungkin belum banyak yang menjelaskan. Maka SAW Daniel tak tulis, nanti jadi buku tak dol. Ya, terus saya mau keliling Indonesia, ceramah saya cuma mau itu, nggak mau ceramah bab lain saya di indonesia Indonesianya ya. Ceramahnya bab itu nih. Nenek saya cintanya begini, kakek saya cinta begini. Mau spoilernya sedikit. Didik aja, oke-oke. Okay, okay. ya, ya. anak cari satu. Al Masya Allah. Live TV al Tarim ini termasuk promosi sekalian. Masya Allah. Yang belum subscribe channel Youtube-nya al Tarim segera sub subscribe. Jangan lupa ya. Banyak itu kalau lagi bingung urusan hukum saya lihatnya di sana. Penjelasan beliau ini, masya Allah, selesai. Ya, ini beliau punya penjelasan-penjelasan yang posisinya muak tadi, selalu di tengah dan pas, ya di tengah dan dan pas, alus, hati-hati, tapi itu te tegas, bagus, sangat bagus. Ya, kok cari fatwa, enggak usah bingung, cari fatwanya beliau selesai, karena hasil dari rumusan belajarnya banyak orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh, dan dikonsultasikan dengan para ulah. Para ulama gak asal ngucap, gak asal je, jeplak Nah, satu aja sederhana dan saya lagi cari sumbernya, tapi belum ketemu nih. Abis. Cari di kitab sirah nabawi, gak ketemu kutubul hadith, belum ketemu, tapi ada beberapa kitab yang menjelaskan kisahnya Sayyidah Khadijah ada di situ. Nanti yang itu Anda mau tanya sama antum, Insya Allah. Spoiler sedikit, saya mau nanya, boleh enggak? Boleh. Nabi kita Muhammad SAW meninggal di pangkuannya siapa? Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah itu kan suka berbangga. Rasulullah meninggal di pangkuanku. Betul ya? Tapi jangan lupa Sayyidah Khadijah meninggal di pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dilihat menang-menangan menang siapa ini? Saidah Khadijah meninggal di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu bagian kisah ini yang kadang kita belajar hadir tapi nggak bisa merangkai kisahnya, jadi nggak paham seperti apa. Sebelum meninggal itu, Nabi kita Muhammad SAW lagi berada di Bukit Sofa, lagi ngobrol dengan malaikat Jibril Alaihissalam di Bukit Sofa. Sementara rumahnya Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu ada di depan mar marwah. Antara Sofa dan marwah cukup jauh. Usia Sayyidah Khadijah, Rod saat itu 65 tahun. Wanita usia 65 tahun, tahu suaminya lagi ada di sofa, dan tahu suaminya lagi ngobrol dengan malaikat, dan tahu itu jam makan suaminya. Maka Sayyidah Khadijah buat makanan, terus makanan tadi dibawa dengan tertatih-tatih ke arah bukit sofa. Malaikat Jibril yang lagi ngobrol asik dengan Nabi Muhammad SAW, sontak menghentikan obrolannya dan mengatakan, itu Khadijah datang bawa makanan. Ya Khadijah datang bawa bawa makanan Maka dilihat Sayyidah Khodijah naik ke bukit sofa Dan terjatuh Ketika naik itu ter, terjatuh Turun disambut oleh Nabi Muhammad SAW, Dibangunkan, dipegangi Ya, Terus Malaikat Jibril bilang Sampaikan pada Khadijah Allah titip salam buat beliau Allah titip salam buat beliau Terus Malaikat Jibril juga ikut-ikut Aku juga titip salam Aku juga titip salam, terus dijawab Allah Assalam gitu kan. Allah itu yang punya salam dan memberikan kesalah, keselamatan. Tuh spoilernya. Selama ini kita kan mendengar hadisnya Sayyidah Khadijah datang bahwa makanan dapat salam dari Malaikat Jibril, tapi peristiwanya enggak ngerti di mana itu, bagaimana itu. Ya, rasanya seperti apa? Enggak tahu rasanya karena kita enggak belajar. Sayyidah Khadijah itu menjadi janda dua kali dan saya sangat sedihnya luar biasa orang-orang yang mengatakan, Rasul menikah dengan janda, usia 40 tahun, Rasul menikah dengan janda, usia 40 tahun, seakan-akan nenek saya, sorry bro, seakan-akan nenek saya itu usia 40 jelek, usia 40 tua, usia 40 itu udah nggak bisa apa-apa, mohon maaf, Syedah Khadijah itu usia 40 wanita yang tercantik di zamannya, terkaya di zamannya, wanita tersoleh, terbaik di zamannya, julukannya at wanita suci, kalau ada Syedah Tunamariam Maryam sebut, wanita suci, Maryam, maka ini Khadijah dapat julukan wanita suci di zamannya oleh orang-orang yang hidup di masa itu. Kenapa menikah dengan Nabi usia 40 tahun? Ada rahasianya. Karena usia 15 tahun Sayyidah Khadijah menikah dengan suami yang pertama. Suaminya meninggal, duitnya banyak. Dapat warisan dari suaminya, belum lagi warisan dari ayahnya. Duitnya tambah banyak lagi. Kemudian tidak lama, nikah lagi dengan suami yang kedua. Menurut riwayat yang kuat, suaminya juga meninggal usia 25 tahun sudah dua kali menjanda dan punya warisan yang sangat besar. Pertanyaannya kenapa baru menikah lagi umur 40? Padahal dari 25 sampai 40 itu banyak pria tampan, pria baik, duitnya banyak ngelamar, ditolak semuanya. Ditolak semua. Ternyata menurut riwayat yang saya dapatkan, Sayyidah Khadijah suatu malam mimpi. Dalam mimpinya melihat matahari jatuh ke rumah beliau. Maka besok paginya datang ke rumahnya Warokoh bin Naufal sepupunya Nanya apa arti mimpiku Maka dijawab kalau mimpimu benar Nanti dari rumahmu akan muncul Cahaya kenabian Kamu akan menikah dengan seorang nabi Maka sejak hari itu Sayyidah Khadijah Mengatakan aku tidak akan menikah Kecuali dengan nabi ini 15 tahun Mencari nabi tersebut Mencari nabi Muhammad SAW Pertanyaannya kenapa 15 tahun gak ketemu gitu ya? Padahal masih kerabat yang masih kerabat, kerabat nggak ketemu, bukan nggak ketemu tanda-tandanya ada, tapi beliau pengen memastikan sampai pasti betul, ya, sampai betul-betul pas, pasti. Dan karena satu hal, ketika Nabi kita itu usia 12 tahun berdagang, kesan bersama Abu Talib, diajak pamannya, diajari dagang ke luar negeri yang sebelumnya hanya menggembala kambing, ketemu sama pendeta, disuruh pulang, jangan ini kalau kamu teruskan ketemu Yahudi nanti dibunuh, karena keponakan Monina nabi, jangan sampai ketahuan dia nabi, maka Abu Thalib menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad SAW, dari orang-orang yang ada di kota Mekah dan manapun, jangan sampai ada orang yang tahu kalau inilah nabi, karena melindungi nyawa kepo, keponakannya, baru ketika umurnya 25 tahun, Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, keponakanku, saya sudah tidak mampu lagi membiayai keluarga, saya tidak mampu lagi dagang kesam, saya sudah tua, saya butuh bantuanmu. Padahal di saat itu Nabi kita Muhammad SAW sudah hidupnya enak, menggembala kambing, menggembala kam, kambing, cukup bahagia dengan itu, duit nggak seberapa, tapi hidupnya senang, zuhud, beliau zahid nggak butuh sama dunia. dunia, tapi begitu ada panggilan dari pamannya yang susah, maka beliau keluar dari zona nyaman, siap hidupnya enggak enak dengan pergi ke luar negeri dan berdagang demi pamannya biar hidupnya eh enak, demi keluarganya biar hidupnya enak, siap paman. Saat itulah Sayyidah Khadijah yang sudah mulai paham ya desas-desus kelihatannya nabinya ini seneng betul. Wah ini kalau diajak bisnis cocok ini, berangkatlah ke Sam bersama Maisaroh, disitulah baru melihat bukti-bukti ini nabinya. Maka begitu pulang, langsung dilamar. Dan situ nanti ada banyak kisah cinta yang indah yang hanya akan saya tuliskan di buku, enggak diceritakan sekarang. Spoiler bro. Makanya saya berharap nanti kalau buku ini jadi, saya berharap ada sutradara yang melihat dan memfilmkannya dengan film yang penuh adab. Biar remaja kita enggak belajar Romeo and Juliet, enggak belajar Layla Majnun, enggak belajar Titanic, tapi belajar kisah cinta Sayyidah Khadijah dengan Baginda Muhammad SAW. sehingga rumah tangganya dibangun dengan rumah tangga yang gak kalimat-kalimat yang haram gak dengan cinta-cinta yang haram tapi cinta yang bersumber dari manusia yang paling mengerti tentang cinta dan manusia itu sendiri beliau adalah sang cinta Wama ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallu ala nabi Allahumma sallallahu alaihi tunggu tanggal Mahilnya. Insya Allah doakan bisa jadi ya Karena ini cara saya merayu nenek saya ya, Cara saya uh, Untuk menambah Mungkin membocorkan isi bukunya Tadi kalau ditanyakan siti Aish, Rasulullah meninggal di pangkuan Siti Aisyah Tapi Khadijah meninggal di pangkuan Rasulullah Jelas menang Khadijah E, karena Sayyidina Aisyah itu enggak pernah cemburu dari istri Nabi seperti Khadijah. Pernah Siti Fatimah ini di khos, di diledekin sama Aisyah. Fatimah, karena Sayyidina Fatima anaknya Khadijah. Ayah kamu itu tidak pernah menikah gadis kecuali dengan saya. Saya satu-satunya istri gadis yang lain semuanya janda kan. Saya yang gadis. Berdiam, kan nyindir ibunya ini. Diam Fatimah. Datang lagi ketemu lagi. Fatimah, enggak ada istri Nabi yang gadis kecuali saya. Terus gitu, akhirnya sampai ketemu Nabi. Nabi lihat wajah Fatimah berubah. Habib, Kenapa Fatimah? Ada apa dengan Aisyah? Langsung Nabi tanggap. Uh, dia selalu ngomong, He eh, abah tidak ada yang dinikahi ayah kamu dari isi-isinya yang gadis kecuali saya. Nanti kalau kamu diajak lagi, jawab. Gimana jawabnya? Gala, mana lebih ahdol Nabi nikah yang dapat perjakannya Nabi siapa Belum. Kalau dia membanggakan kegadisan Aisyah karena hanya beliau yang gadis ini kaya Nabi Kau tanya yang beruntung dapat percakanya Nabi itu siapa? Kalau dibandingkan percakanya Nabi dengan gadisnya Aisyah tidak ada perbandingan Wah Fatimah datang cari-cari Aisyah jari-jari Aisyah supaya ditanya lagi tapi dia nggak mau kata Nabi kalau ditanya lagi maka dia enggak mau memulai, dia menunjukkan dirinya kepada Aisyah ketemu, ah oh, Fatimah yang dinikahi oleh ayahmu yang gadis sekian banyak istrimu itu siapa? kecuali saya dijawab yang dapat berjaga ayahku siapa? Khadijah siapa yang jadi kang? ini bukan dari kamu ini Jadi Sayyidatun Aisyah paham, ini pasti bapakmu yang ngajari ini. <laughs> ya, gak mungkin kamu ini, gak mungkin ini. Karena terlambau, cerdas gitu jawab, jawabannya. Sallu'ala Nabi Allah wasallam. Lu indah, kisah cinta yang luar biasa, banyak itu. Satu lagi bocoran mau? Ya, biar kita dapat, nanti Ramadannya semakin enak. ya. Waktu Fathul Mekah, waktu Fathul Mekah itu... Terakhirnya kan maaf-maafan gitu ya Nabi kita Muhammad SAW berdiri di pintu Ka'bah menerima orang-orang Mekah yang minta maaf, minta dimintakan am, ampun yang syahadat memasuk Islam dikerumuni sekian banyak orang Mekah tiba-tiba di belakang sendiri jauh ada nenek-nenek berjalan ke arah Ka'bah jauh Nabi kita Muhammad SAW turun dari pintu Ka'bah maka sahabat pun memberi jalan, nyingkir ke kanan nyingkir ke kiri. Nabi berjalan tanpa menghiraukan orang-orang ini, fokus sama perempuan tadi. Fokus pada perempuan tadi. Terus setelah ketemu selendang beliau atau di jubahnya, itu dibuka, digelarno Terus beliau duduk di atas selendang atau jubahnya, perempuan tadi diminta duduk di situ juga. Ngobrol berdua. Dilihat sama sahabat nangis bareng. Nangis bareng. Enggak lama terus senyum, ketawa bareng gitu. Nangis lagi, ketawa lagi. Maka saya lihat Isha, setelah peristiwa itu nanya, Ya Rasulullah, siapa itu wanita yang yang kamu datangi, di tengah kerumunan orang yang lagi syahadat, lagi minta dimintakan ampun, istighfar, kamu tinggalkan semua, kok kamu datangi wanita itu siapa itu? Dijawab, itu sahabatnya Khadijah. Jadi saya lagi nostalgia sama beliau. Lihat beliau saya ingat sama Khadijah, tinggal no kabeh, ingat sama Khadijah, kabeh ditinggal no. Ya, didatangi itu duduk ngobrol terharu inget kisah masa lampau nangis bareng tidak dilupakan setelah sekian tahun meninggal dunia kamu baru istrimu meninggal kemarin langsung lali jangan jangankan kok meninggal masih hidup sudah sudah lupa ya untuk bilah amin minta ini spoiler jadi nanti yang pengen beli bukunya ya nabung dari sekarang murah-murah ya murah meriah saya akan cetak dengan pak Bagus, kalau enggak bagus insya Allah enggak akan saya cetak. Karena kisah cinta, maka juga harus dibuat dengan penuh cinta. Kalau sudah jadi, saya insya Allah akan berangkat lagi. Nawa itu datang ke Mekah, mau nyamperi nenek saya, mau tak baca? No, didi. Nek, udah jadi, terus mau saya pak, bacakan. Biar nanti punya punya sesuatu jalur untuk ngomong, ini lo cucukmu udah buat. Nah. Masing-masing kan punya punya cara ya, beliau punya cara, beliau punya cara, antum punya cara. Saya juga punya cara, fastabikul khairat, berlomba lombalah untuk menempuh kebaikan. <laughs> <tik> Saya nggak pernah minta pidato di majelis manapun, kecuali sekarang ini. <tik> Saya ingat beliau ini seperti Al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar. Habib Ahmad bin Muhammad al-Mukhdar yang ada di Gwere yang punya Hadroh Ehda Asyariah. Semua isi Hadrohnya itu memuji Sayyidatuna Khadijah. Khadijah, Khadijah, Khadijah, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Bahkan kenapa dibuat Ehda Asyar setiap tanggal 11 Hijriah. di mana Hadroh Habib Ahmad al-Mukhdar setiap tanggal 11 Hijriah. Karena Sayyidina Khadijah janji sama Habib Ahmad Setiap tanggal 11 saya akan datang kepada kamu Maka beliau bikin setiap tanggal 11 hadrah Para salaf kita yang mutaakhirin Karena Habib Ahmad Al-Muhdor ini gurunya uh, Di atas zamannya Habib Ali Habsy Termasuk gurunya Habib Ali Habsy Karena Habib Ahmad Al-Muhdor ini cerdas dia menangkap sesuatu yang tidak dipahami dan ditangkap oleh para salaf-salafnya yang luar biasa. Para salaf kita ini luar biasa, para habaib alawiyin, gutub zaman dan luar biasa maqamnya. Tapi Beb Ahmad al ini memahami menangkap sesuatu yang tidak ditangkap dan dipahami oleh semua wali-wali besar kakek-kakeknya itu. Apa? Mencuri cintanya Siti Khadijah. Ini hanya Abib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar yang melakukan. Dia mendapat cintanya Khadijah. Sampai tahu the power of mak-mak kan. Ini contoh yang nyata. ya Kalau mak ini sudah nyambung, bapak anak nyambung kape HP. mak ini bapak anak kenek kape habib Ahmad ini seperti kata beliau yang ngejar-ngejar Rasulullah banyak. Dia mencuri cintanya Khadijah. Kalau sudah Khadijah kena, Rasulullah kena, Fatimah kena, Ali kena, semua kena Habib. Ya bakhtukum. Nah kenapa saya bongkar rahasia ini? Karena saya tahu Habib Ahmad Al-Muhdur ini yang betul-betul mencintai dan dicintai saya dah dan kenapa saya ceritakan karena di samping saya Almohor saya mancing biar dapat doanya saya biar juga disodorkan ya ini nenek ini ada cucu yang mau ikut-ikut kakek gitu kan ya biar nyam, nyambung doakan dia nulisnya lancar ya insyaallah berkah manfaat dan sesuai niat amin nah pengumuman dari saya pengajian majlis ar itu kalau Ramadan sebetulnya nggak libur hanya berganti jam setelah tarawih. Ya, setelah tarawih berjamaah di sini saya selalu ada pengajian. Kemudian kalau untuk santri Ramadan yang mau daftar jadi santri sudah dibuka pendaftarannya lewat admin Majelis ar -Allah. Yang penting usia 17 tahun ke atas. Kalau ada yang kurang dari 17 tahun harus ada surat izin dari orang orang tua. Gratis tidak berbayar selama 20 hari. Setelah itu silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Karena sepuluh hari terakhir biasanya saya itu mulai keliling ke majelis-majelis. Kalau yang satu sampai dua puluh biasanya saya enggak kemana-mana. Saya pengen betul-betul berada di di Solo di majelis Allah. Tapi sepuluh hari terakhir saya menyempatkan diri nyenang teman-teman saya. Mungkin ada yang di desa sini, di desa sini ya, di kota sini menyenangkan kawan-kawan saya dan juga menyenangkan diri saya sendiri merasakan suasana Ramadan di tempatlah tempat lain. Nah kemudian nanti e, kajiannya yang sore ada enggak bib? Ada bersama santri saya live streaming ya, sebelum berbuka biasanya 30 menit atau 20 menit sebelum ah, dan Saksikanlah singkat-singkat berkah. Kajiannya apa kalau malam, kajian malamnya tafsir tapi saya ambil kisah sul -ambia. kisah kisah-kisah parana. Nabi, biar kita nggak terlalu berat. Habis terawih, capek, lelah ya, sambil makan kolak nanti kita mendengarkan kisah-kisah nah, Nabi biar kita mendapatkan teladan yang bagus dalam kehidupan. Nah, saya Novel bin Muhammad Al bersama Habib Hasan bin Muhammad bin Anis semuanya mengucapkan dosamu sudah kumaafkan semua. Jangan khawatir, saya mewakili beliau-beliau nih ya. Yang punya salah sama beliau sama beliau sama saya sudah kita maafkan. Kalau sampai kamu tidak maafkan salah kami Keterlaluan Karena kamu mau menyusahkan dirimu Sendiri, nanti di akhirat Sudah mau masuk surga Ada urusan sama Habib novel belum selesai Tidak jadi masuk surga kan re? repot Maka saya berharap Antum juga maafkan Kesalahan kami, apapun itu dima Dimaafkan, biar kita Ramadhan Bersih, betul-betul kita bisa Mendapatkan nikmatnya bulan suci Ramadhan, Jazakumullah khairan insyaallah bergabung manfaat walafminkum Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca sallallahu Ala Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallallahu Alaihi ala Wasallam أشرق البدر علينا واختفى بدر التمامي مثل حسن ما رأينا في العراقين وشامي ربي فاجعل مجتمعنا يا توحس الختامي واعطينا ما طسأنا من عطائك الجسامي وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنامي وبلغ اختار عنا من صناد وسلام، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدواب ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي وَمُطَّلِعٌ على سَرَائِرِي وَنِيَّاتِي اقْضِ جَمِيعَ حَاجَاتِي وَاغْفِرْ ذُنُوبِي وَسَيِّئَاتِي وَتَجَاوَزْ خَطِيئَاتِي وَزَلَّاتِي وَتَقَبَّلْ جَمِيعَ حَسَنَاتِي وَسَامِحْنِي فِيمَا مَضَى وَمَا يَأْتِي وَاكْتُبْ فِي دِيوَانِ سَادَتِي وَسْلُكْ بِي سَبِيلَ فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي Allahumma inni tamiu'u fi atak raaghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak waslubbi sabila hudak wa alhiqni bi ashiyaak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin amin qabul insyaallah amin silakan dibagi makannya seperti biasa insyaallah barokah